Hai semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian apa sih penyebab video short kalian itu belum mendapat bonus dari YouTube Short. Tapi sebelum kita mulai videonya, kalian subscribe dulu channel aku ya, teman-teman. Nah di sini aku mau kasih tahu dulu ke kalian apa sih 180 hari terakhir itu, karena ini juga salah satu penyebab kalian belum mendapatkan bonus shorts. Jadi 180 hari itu adalah kalian itu harus upload video short yang memenuhi syarat dalam 180 hari terakhir. Nah, yang dimaksud 180 hari terakhir itu bukan kita harus upload video selama enam bulan ya, tapi enam bulan itu hitungannya kalian harus aktif dalam kurun waktu 6 bulan. Jadi di sini aku jelasin dulu ya, misalkan kalian upload video short bulan Januari Terus tiba-tiba video short yang kalian upload nggak tahu kenapa bisa viral pada bulan Agustus. Tapi selama enam bulan terakhir ini tuh kalian nggak pernah lagi upload video short selama 180 hari terakhir atau enam bulan. Nah itu sudah tidak bisa dapat bonus short karena dianggap sudah tidak aktif. Jadi dalam kurung waktu 6 bulan atau 180 hari terakhir minimal kalian harus ada upload video short. Supaya video short kalian yang udah lama Bahkan yang udah bertahun-tahun Tiba-tiba viral Maka kalian bisa dapat bonus short Karena yang dihitung itu Kita aktif dalam 6 bulan terakhir Ada upload video short Nah tapi walaupun video short kalian itu baru kayak 2-3 bulan tapi performa video short kalian itu bagus dan viewnya itu banyak maka kalian juga bisa dapat bonus short jadi nggak perlu nunggu sampai 6 bulan asalkan performa video kalian itu bagus kalian juga bisa dapat bonus short udah satu juta view kok belum dapat bonus nah jadi penyebab video short kalian belum mendapatkan bonus short itu karena yang pertama itu karena musik yang kalian gunakan kena copyright atau teguran hak cipta Terus yang kedua, video yang kalian upload itu ada watermarknya atau logo dari pihak ketiga Terus yang terakhir, video yang kalian upload itu tidak asli Yang dimaksud video tidak asli itu video yang kalian ambil dari film atau reupload video orang lain yang nggak kalian edit terlebih dahulu Maka dengan begitu kalian akan terkena copyright Nah ini menyebabkan kenapa kalian belum mendapatkan bonus short karena kalian tidak memenuhi syarat Karena walaupun video kalian itu banyak view nya bahkan sampai satu juta view Kalau video short kalian itu tidak memenuhi syarat itu percuma Karena sampai kapanpun kalian gak bakal dapat gaji atau bonus dari youtube shorts Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Kalian jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share ke sosial media yang kalian punya. Thanks for watching.